ini barusan ada penelitian dari Oxford University bahwa Indonesia termasuk ranking tertinggi di dalam fakta bahwa kekuasaan atau rezim ini memanfaatkan berita untuk dimanipulasi jadi huwaknya itu asalnya dari kekuasaan sendiri ya, ini terus no mulai gelut ninko makanya saran saya tidak ngurus ini itu kan Royal aku gak duit Twitter wa loh gak aku masa kamu gak tadi pelajaran kamu? apa meneh? instagram apa meneh? aku instagram, followerku Mirel aku tambah kirim-kiriman foto ya, Real, ya oh eh, eh. aku ingin foto di sumber berantas itu aku selalu dikirimi Wawang, cak sinter nih, waduh ya wes aku wes gak apa-apa tapi ya anda tahu saya tidak punya medsos saya tidak memakai itu semua handphone ku isinya paling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 laron isuhurib, masak pun gak isuhurib, ojok khawatir karo rejikimu asalkan fal ya budu robba ha asal anda mengabdi beribadah kepada tuan rumah ka'bah sopohi khusni Allah Taala, yang menjamin kepadamu ad amahum minju kamu akan dihindarkan dari kelaparan wa amanahum minhawf engkau akan dibikin tidak memiliki ketakutan kecuali kepada Allah subhanahu wa taala jadi kuatir mas ya. meskipun aku yang ngerti apa penderitaanmu kekhawatiranmu tapi itu tuh urusannya Pak Bupati sana Pak Bupati kok kok soal cukai rokok tuh urusannya blas uang saya menteri-menteri kayak so ngurusiku persidan loh kayak so nahaniku karena urusan rokok ini urusan internasional ya Nah, yang disebut doluman, jauhlah tadi adalah dalam menunggu soalnya gue dolmen karo konjonyu di Wi. Konrodot ked pionak di jajah tau aja, wes bilang apa? Wes ked pionak di dijajah terus, memang mereka yang jajah kok sampai saya gitu selain jajah terus tau pak ngono. Gue ke anak saya ngitung, pak di dunia ideki, kapan jajah? Cuman bingi jajahnya wes konangan, saking gajah corollio sing gurung, konangan, angono. Jadi jajahnya pioniku fisik, teritorial, gitu, tanah.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 Khalifah, singkong gak setuju itu kan tafsirnya HTI terhadap khilafah. Tapi yang membuat manusia jadi Khalifah itu Allah Dewi. Yang kau gak jelas tadi Khalifah bunuh diri apa oh kan gitu. Karena yang pak yang bikin konsep khilafah itu Allah. Kamu jangan anti khilafah. Cuman Perwujudan atau aplikasi khilafah itu bisa bermacam-macam. Kalau bagi saya sederhana, Indonesia dengan Pancasila dan UD45 serta pemerintahnya itu adalah salah satu bentuk khilafah. Onok menasing kerajaan, onok menasing perwurus makmuran, gitu Commonwealth dan seterusnya. Itu juga bentuk khilafah. Dan khilafah itu tidak tergantung negara, karena ketika ayat itu turun durung onok negara. Ojo terus diterjemahkan jadi bentuk negara. Waktu ayat itu ada goronok sing sengonok kerajaan dan komunitas atau tribe. Gitu ya. Tribe itu suku-suku yang di, di hutan itu. Jadi waktu itu belum ada negara. Kenapa terus khalifah diidentikan dengan negara? Terus ak akhirnya Indonesia anti khilafah sebagai bentuk negara. Kudune bahasanya ojo ngunu. Saya tidak, kami tidak setuju pada tafsir HTI atas konsep khilafah ngunu lho. Tutup khilafah khilafahnya sengkau orang, -orang. Kena kilafen sih orang oring kok. Aku nak kepepet, aku lapor ke agus ya lah lu. Lu tambatan melok-melok arak-arak gak niku ngunut. Gitu tambatan. Lu Allah dewi gak ngai adam nak gak mergot didateno. Khalifah berarti pegawaiannya adalah khilafah. Khalifah itu subjeknya khilafah, Pekerjaannya, perilakunya kan gitu ya. Jadi aku nyalo. Jadi pertanyaan si pertama soal rokok mah ya? Yeah. Iya. Cukai. Jadi saya kon berdaulat. Jadi rokok, yuk tahu takku ngonkon ngon rokok? Tahu takku apa ngelarang kon rokok? Lo, apa gunanya kan, Kone, kon tadi kon nggak ruh merokok api Thailand kayak Pak Mudewi? Dan mau jod niru aku, ngon tutu aku kok niru aku? Itu agak, ngon wadus aku kerek kok? Masuk anak wadus niru kerek, itu? Malahnya sekarang kalau ada pertanyaan yang tadi belajar tidak pakai guru itu berarti gurunya adalah setan. Iku soal apa sih ngomong gue yang muluknya? Eh, konde ini tak paruh tendasi. <tuk> Lu guru lah macam-macam. Wong ini maling iso jadi guru kok. Dengan kamu mempelajari kehidupan maling iso jadi pelajaran kayak waqmu setan ya iso jadi guru ya takga. Tapi guru kita adalah ketika Allah mengatakan. Alam al malam Allah mengajarkan kepada manusia apa yang dia belum ketahui. Jadi siapakah guru sejati kita? Allah sendiri. Rasanya ini iku aku gak sanggup omonganku kape. Nengunocok undang aku meneng. Saya gak punya guru. Aku gak tahu sekolah. Aku urusan karpet pesantren diusir sekolah diusir. Gak tahu dadi sarjana. Iki yang kampus-kampus yang gerdias mengundang aku lho aku tutup sarjana lho ya tega, Masa on forum room rektor aku ceramah lho aku kira rektor rendah sih apa aku ini ya tega, ya tega, jadi orang di dunia memang volumen jahulah tidak konsisten mereka jadi intinya mas ojok khawatir soal ikutnya mending kan Obah terus kerja, jangan khawatir dan jangan disangka Indonesia akan tidak selamat. Sepanjang anda mau berkumpul kayak begini, ini menyatakan kepada Allah bahwa kita kompak, kita berukhuwah dan kita menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang memberi jalannya. Mulanya saya kira catatan re, sejak sejak pasca pilpres ono opoai catatan ono kecelakaan sosial politik ono kecelakaan alam ono bencana apa? Sosial, alam, catatan dari listrik mati sampai ke, kebakaran utama asap semuanya macam-macam untuk -macam, Papua, untuk Timur terus catatan dan ditetapkan tanggalnya. Dan ini akan eskalasinya akan terus naik sehingga nanti apa yang anda tanyakan kepada Pak Bupati, sampai pun diladeni area arek -ara itu, duduk, itu du, duduk Presiden Indonesia. Kak Pak Bupati berbuat sebaik-baiknya ditinggal ya eh, moro moro, nggak eh. tentok, nggak ditinggal sampaian. Ngentah betul, sampai ngentah nih ya, lah iyo, sampai lojak melonututi sing gentay sing sampean gentayen ini aku gitu, situ aku ya Rono gak apa-apa samben tetep bikin ngancani area are, -are anak-anakku butuh-butuh giga beng, no, ya dan beliau tadi sudah menunjukkan program-programnya menurut saya sudah sangat bagus gitu ya. Bahwa ada perbedaan pendapat. Iya, misalnya Jombang, Jombang enggak oleh ono mall. Itu satu sikap. Monggo gak masalah. Investasi dibatasi. Ya, ada kabupaten yang berbeda. Monggo, tergantung daerahnya, tergantung kondisi masyarakatnya, konsentrasi ekonomi dan budayanya bagaimana. Jadi, apakah ada sesuatu yang berbahaya titik ataukah koma? Gula berbahaya bagi loro gula, nek kaloro gula ini masalah. Tapi kak iso gula berbahaya, kak iso gula berbahaya, kangen neng, sembahyang subuh api, nek pas menggok jam 5 ya, lesa iki sembahyang subuh, ayo, haram karo gendeng ya, ya menik sembahyang subuh, ya tega. Babi sing oleh lak mangan. Tapi nek ngeloni babi lah gak masalah. Cuman gendeng ya um babi kok dikeloni lah ngono ya. tolong kita lengkap pikirannya ya rek ya. Jare cantok detek dedeg Nek itu kan nek kon ngene rek, cejet agak reine-reine sing kok delok. Karung ini lak siji to. Apa menek kon ngene. Dikoni sore bokong, lak cek arek. Dadi melihatlah segala sesuatu dengan sirotol mustaqim, ngono ya.